assalamualaikum guys ketemu lagi dengan saya komeng meja donat art Oke sekarang kita ukur ya guys dari bawah ke arah atas itu 36 cm guys terus begitu seterusnya guys nanti dari atas juga sama ya guys 36 cm juga jangan ditarik dari bawah ke atas guys dari bawah ke atas dua kali nanti dari atas tarik lagi ke bawah nah, di tengah dapat sisanya guys Oke, sekarang kita ukur untuk tambalan kaca, ya guys. Kita ukur biar supaya dapat tengahnya, guys. Menggunakan penggaris siku, guys. Oke, simak baik-baik, guys. masuk guys pakai benda yang ajem guys yang agak runcing ya guys manual aja guys pakai tangan guys aduh kalingan jempol guys simak terus guys. Ambil ngopi Nah, sekarang kita tahap pemasangan guys. Menggunakan skrup. Skrupnya ukuran 2,5 cm guys. tonton videonya sampai selesai ya guys lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan videonya guys. Nah ini dia guys hasilnya. Tonton terus sampai lemari displaynya selesai guys jangan sampai ketinggalan biar bisa bikin di rumah guys oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh